Dalam laga Prancis melawan Polandia di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Olivier Giroud berhasil memecahkan rekor bersama timnas Prancis yang selama ini dipegang oleh Thierry Henry. Golnya ke gawang Polandia mengantarnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Les Blues. Olivier Giroud yang dipercaya menjadi starter kala Prancis bertemu Belanda di babak 16 besar Piala Dunia 2022 berhasil membawa Prancis tampil impresif dengan melumat Belanda dengan skor akhir 3-1. Prancis langsung tampil menyerang sejak awal-awal babak pertama, namun baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-44 lewat Olivier Giroud yang berhasil memanfaatkan umpan dari Kylian Mbappe. Dalam pertandingan ini Mbappe benar-benar tampil menggila setelah memberi assist bagi Giroud. Ia lalu mencetak dua gol lainnya bagi Prancis di menit 74 dan menit 91. Polandia sendiri hanya mampu membalas satu gol pada menit ke-99 lewat eksekusi penalti Robert Lewandowski. Satu gol yang dicetak Giroud dalam pertandingan ini mengantarnya menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnas Prancis sepanjang sejarah dengan total 52 gol. Ia berhasil melewati rekor yang selama ini dipegang oleh Thierry Henry sepanjang karirnya. Andri berhasil membukukan 51 gol untuk Les Blues Uniknya, Giroud mengukir catatan itu hanya dalam 116 pertandingan saja Sementara Andri membutuhkan 123 laga untuk membukukan 51 gol tersebut Secara rasio, Giroud punya rata-rata 0,4 gol per penampilan Sedangkan Andri memiliki rasio 0,41 gol per penampilan Catatan Giroud ini mungkin akan bertahan selama beberapa waktu. Pesaing terdekatnya saat ini adalah Anton Griezmann dengan total 42 gol, diikuti oleh Karim Benzema dengan 37 gol dan Kylian Mbappe dengan 33 gol. Namun Giroud juga masih memiliki kesempatan untuk menambah pundi-pundi golnya, mengingat dengan kemenangan atas Polandia tersebut, Prancis berhak lolos ke babak delapan besar Piala Dunia 2022. Di babak lomba besar nanti Prancis akan bertemu Inggris yang juga berhasil mengalahkan Senegal dengan skor akhir 3-0.